Atau mungkin tidak mendengarkan keluh kesah kita, ya kan? Yang penting, kita siapkan saja mental kita terlebih dahulu, bersikap jujur, dan terbuka dengan orang yang berada di sekeliling kita itu penting, ya kan? Supaya bisa meringankan beban hati, sudahlah. Kita hari ini tertimpa banyak masalah, hutang ditambah lagi beban hati dan perasaan, maka nanti kita bakal kurus semua hari ini, ya kan? Karena terus-terusan berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah ini masalah itu dan ini segala macam. Jadi intinya apa sih bang untuk menghadapi masalah aplikasi pinjol ini? Banyak dari teman-teman kita yang memang udah benar-benar merasa lelah ya kan. Mungkin ada yang sudah jual ini itu segala macam atau mungkin sudah ngorbanin ini itu tapi masalah utang di aplikasi pinjol ini tidak kunjung selesai, masih terus saja bertambah, masih terus saja berkembang. Jadi aku pengen mengingatkan kalian untuk stop bayar terlebih dahulu, stop bayar pinjol, supaya kalian bisa mengumpulkan penghasilan kalian hari ini untuk memperbaiki keuangan pribadi terlebih dahulu. Nanti ketika memang kita sudah punya uang dan rejeki, kita akan bayar satu persatu utang yang hari ini ada di aplikasi pinjol itu. Ya, jadi udah cukup jelas. Jangan lagi membiarkan diri kita dengan gelam dan larut di dalam pemikiran yang aneh-aneh -ane. hari ini banyak banget yang ketakutan tentang didatangi debt collector ya kan padahal aku udah menjelaskan ketemu sama pihak debt collector itu jauh lebih baik dan enak jadi kita bisa langsung ketemu sama debt kolektornya dan jangan salah paham ya pihak debt collector lapangan dan desk collection itu berbeda banyak yang hari ini mendapatkan intimidasi caci maki dari desk collection kalau debt collector lapangan itu belum tentu banyak kok abang-abang debt collector ini masih baik ya masih sopan dan santun dan masih bertutur kata yang lembut ya sangat jauh berbeda ketika dengan tim desk collection jadi makanya lebih enak ketemu langsung sama debt collector lapangan saja Oke okay? ya ketika kalian bisa mengikuti empat saran yang tadi kita sebutkan ya Insyaallah nanti kita bakal ketemu rejeki, ya kan, yang dari arah tidak disangka-sangka. Maka, kita akan wajib untuk melunasi hutang-hutang yang hari ini, ketika kita memang sudah punya uang. Yang penting, kita terus berdoa dan berusaha agar kita bisa melewati setiap satu persatu permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi. Yang penting, tetap semangat, ya, dan yang sudah disebar data tidak perlu merasa malu, ya. Jangan mengurung diri terlalu lama di dalam kamar dan jangan sampai tidak berhubungan sosial seperti biasa ya kan Yang biasanya ikut arisan, nongkrong-nongkrong ya silahkan kembali uh, menjalani kehidupan seperti biasa sebagaimana mestinya dan jangan menarik diri, itu hal yang paling terpenting hari ini. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.